Ferry Irawan minta maaf atas kekerasan dalam rumah tangga, Vena Melinda siapkan gugatan cerai. Hai. Ferry Irawan, seorang insan sejoli yang tadinya dikenal publik sebagai pasangan yang bucin. Kini terkuak masalah terbesar dalam rumah tangga mereka, yaitu kekerasan dalam rumah tangga, KDRT. Vena Melinda, istri dari Ferry Irawan, Melaporkan suaminya ke Polda Jatim di Surabaya, Jawa Timur, karena kasus KDRT. Kasus ini masih dalam tahap penyelidikan polisi. Menurut pernyataan dari adik Vena Melinda, Reza Mahastra, Ferry Irawan telah mencoba meminta maaf kepada Vena Melinda melalui video. Dia juga mengakui bahwa apa yang dilakukannya sudah fatal selama sembilan bulan menikah. Ferry Irawan diketahui kerap melakukan KDRT kepada Vena Melinda. Salah satu alasannya adalah suaminya itu kerap meminta jatah setiap malam, dan jika tidak dituruti akan ngamuk hingga mencaci Vena Melinda. Vena Melinda saat ini masih dirawat di salah satu rumah sakit swasta di Surabaya, Jawa Timur. Menurut tim kuasa hukumnya, Hotman Paris. Vena segera akan melayangkan gugatan cerai buntut dari kasus dugaan KDRT. Vena disebut sudah merasa tidak bahagia dan tertekan dengan rumah tangganya beberapa bulan belakangan ini. Perilaku KDRT yang dilakukan oleh Ferry Irawan tidak dapat diterima dan harus dikenakan sanksi sesuai hukum yang berlaku. KDRT merupakan bentuk kekerasan yang sangat merugikan bagi korban. Baik secara fisik maupun mental, Vena Melinda harus mendapatkan perlindungan dan jaminan keselamatan dari pemerintah dan masyarakat. Sementara itu, gugatan cerai yang akan diajukan oleh Vena Melinda kepada Ferry Irawan menunjukkan bahwa rumah tangga yang dibina atas dasar kekerasan tidak dapat berlangsung lama. Vena Melinda berhak untuk mengakhiri rumah tangga yang tidak memberikan kesejahteraan dan kebahagiaan bagi dirinya. Kasus KDRT ini harus dijadikan pelajaran bagi semua pasangan yang sedang menjalani hubungan rumah tangga. Perlakuan KDRT tidak dapat diterima dalam hubungan apapun dan harus segera dituntaskan dengan cara yang baik dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Pelaku KDRT seharusnya ditangani dengan sangat serius dan diberikan sanksi yang setimpal. Pelaku KDRT juga harus diberikan rehabilitasi agar dapat mengubah perilaku dan tidak mengulangi perbuatan yang sama. Permasalahan rumah tangga yang dihadapi oleh Ferry Irawan dan Vena Melinda ini tentunya sangat menyedihkan. KDRT tidak hanya merugikan korban secara fisik dan mental, tetapi juga dapat membawa dampak yang sangat buruk bagi keluarga dan masyarakat. Sehingga, dalam mengatasi masalah ini, dibutuhkan upaya dari berbagai pihak, seperti keluarga, pemerintah, masyarakat dan juga korban sendiri untuk bekerjasama dalam memberikan dukungan dan perlindungan bagi korban KDRT.